Oke, okay, jumpa lagi di channel Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. Suatu kehormatan buat saya pribadi, saya ucapkan dan saya doakan semoga kebaikan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Mahakuasa Maha Kuasa. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Nah, buat teman-teman juga yang showroomnya atau mobilnya mau dibantu pasarkan, direview agar bisa menjual dan bisa memberikan rekomendasi, bisa menghubungi nomor telepon saya di kolom deskripsi teman-teman kita kebetulan akan memberikan informasi yang tentunya harganya bisa merekomendasi harganya bisa terjangkau dan unitnya pun Insyaallah berkualitas kita langsung di Liokar -gar -gar Garage dengan... Rio Gar -gar. dengan Bang siapa? Ah, maaf? saya Tomi Bang Tomi selamat siapa? kenal ya Bang ya, ya? sebelumnya siapa? gimana kabar sehat? Alhamdulillah Salam. Alhamdulillah <tuh> Alhamdulillah Nah silakan Diperkenalkan diri, nama, beserta ya. nomor telepon dan alamat ya. ya. Leo Targar, Nama saya Tommy Setiawa Oke. Okay. Ya. Alamatnya kita ada di Jalan Pasar Kemis uh, Perumahan Bumi Indah. Perumahan Bumi Indah. Uh, sebelum eh sesudah tahap 2 uh, ya. Patokannya iya. sih di dekat cucian mobil. Oh nah, iya. Pokoknya daerah tahap dua kurang lebihnya uh, untuk Nomor telepon boleh untuk silakan. nomor telepon ada di 085172002299. Oke tersambung ke WhatsApp ya bang. ya? Iya siap langsung Oke. ke WhatsApp. Nah berikut tadi alamat beserta nomor teleponnya owner dari Leo Car Garage. Nah kita akan review satu persatu stok-stok unitnya. Pantengin terus jangan di skip skip teman-teman. Oke Bismillahirrahmanirrahim ya bang. Uh, accord maestro akord, Honda Accord Maestro ya. ya. Tahun berapa nih? Tahun 93. Tahun ya, 93. Mobil tua Om, mobil, mobil tua lawas ah, ya. Itu ya, mobil klasik nih, teman-teman. Untuk alamat pesan gear <laughs> di daerah Tangerang Selatan ya. Berplat ganjil, teman-teman, untuk pajaknya ya. di bulan ganjil. Pajak itu pajak hidup ya. Itu. Hidup. Hidup. Mesin ma, body-body ada yang keropos nggak? Kalau body aman, Om. Dicek, ah, body aman. Bisa, body aman. Masih? Cuman ya kalau namanya mobil tua ya, Om hmm. ya. Kadang ketahu pereng nggak ketahuan gitu, dikit-dikit mah pasti ada namanya. Oh, tapi enggak ada keropos nah. ya. Kalau kerapok aman sih, nggak ada nggak ada ya mesin-mesin juga nggak ada yang rembes. Ah, aman, kalau AC cokokin. dingin AC dingin kaki-kaki aman, kaki-kaki aman. aman. Tahun sembilan tiga. Ya sembilan tiga. Pajaknya hidup teman-teman. Weh jarang-jarang nih, Maestro. <laughs> Kondisinya bagus banget nih. Harganya berapa, Om Ardi? Harga diangkat tiga tujuh. Tiga puluh tujuh juta. Tiga tujuh nego. Tiga tujuh nego. Pajaknya hidup. Oke. Tiga puluh boleh nggak? Tiga puluh. Naik lagi deh om Naik Betul. lagi ya Oke okay. Naik lagi bisa kita rundingin Kita kasih gitu Bungkus Naikin. mau Oke itu teman-teman Di angka 30 jutaan Minta di lebih dikit ya Ya siap dilebihin dikit Kita bungkus secara mau pulang nanti. Mobilnya udah siap pakai ya Ya siap pakai. Kalau masalah siap pakai ya Kita belum tahu sih PR kedepannya apa Namanya mobil tua ya om ya, Dari kita insya Allah mobil enggak ada masalah nggak ada masalah Karena sudah dicek juga ya yang perbaiki namanya kita showroom nih kita Kualitas gitu Yo, Nah ini mobil apa bang Ini Mazda 5 Mazda 5 tahun ya nih tahun 2007 tahun 2007 dia ya, udah happy ya, bener. Bang ya? ya bener ini masih 5 Ma, malam etik bang uh, metik-metik tahun ya, 2000 2007 2007 hmm. berplat ganjil teman-teman untuk alamat SNK ya. di daerah Jakarta Barat atas nama perorangan ya atas nama perorangan pajaknya di bulan 7 2022 2022 2022. Pajak, di SNK 2022 pajak off Oh, pajak off. oh berapa pajak kali 22 uh, 2022 maksudnya Oke kalau kilometer di angka seratus enam puluhan seratus ribuan tahun 2007 ya ya bener bertransmisi metik metik iya. kondisinya gimana kondisi sih aman nggak ada kendala mesin mesin aman aman ya interior rapi bodinya juga oke okay lah oke okay. <laughs> Mesin apa AC dingin? AC dingin? AC dingin. Pokoknya mobil terawat, terawat <laughs> ya. Oke oke. Nah, harganya berapa nih, Bang ah, kalau kita buka di harga 98. 98 juta. Ah, itu baru harga open. Baru harga AC open. Oh. Tahun 2007 Mazda. Kira-kira nih, kalau nawar boleh? Oh, boleh, silakan. 80 nawar. boleh enggak? Gimana? 80 juta Waduh, boleh nggak? Berapa kira-kira? <laughs> Paling di angka ya 93 93 nah, ya 30, 93 ya 93 juta ya. Tapi masih teman-teman mau nawar lagi boleh lah Langsung ke sini aja ya Ya silahkan datang gitu. Dari 90 jutaan, jutaan nawar ke sini ya Langsung ya, Yasin, ya. Hmm. Tuh teman-teman dipastikan mobilnya masih sangat sehat dan bagus Tinggal harga tinggal direkomendasikan sama ownernya langsung ya. Bang Komi <laughs> Insya Allah harganya bisa merekomendasi buat teman-teman Baik, selanjutnya Bang. Ya, ini ada Nissan Teana. Nissan Teana tahun berapa nih? 2005. Matic. Ya, 2005 Nissan Teana. Tipenya tipe apa nih? Ini yang tipenya yang ini yang GM, yang GM. dan GM. yang GM. Di ya, Santiana yang tipe GM ya, teman-teman. Ya, 2005. Ya. 2005. Ah, ya. pajaknya off 2021. Pajak off 2021. Ah, kaleng ya. 2025 masih panjang. Oh iya, berarti sekitar tiga tahunan nih? Ya. ya benar tiga tahunan. Tapi udah hampir empat dong? Oh 2021 ya, 2021, 2021, ya. Ya kan panjang, dua ribu empat tahun panjang ya. Iya panjang. Mesinnya apa? PR, PR, PR sih, nggak ada. PR nggak ada. Untuk yang lainnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masin -masin, mesin, mesin aman. Nggak bekas banjirnya bekas apa? Respon, metik, respon. Mesin, oh iya iya. Oh ya, ya. Kilometer berapa kira-kira nih, beli beli ini? Kilometer di angka, di angka dua ratus. Dua ratusan ya? Atau perorangan, perorangan ya? Iya benar, atau nama perorangan plat ganjil teman-teman untuk alamat SK di daerah Depok ya. Iya benar. Pajaknya di bulan 3 4 tahun panjang. Nah, ini harganya berapa kira-kira? puluh -kira? 67 67. 67. tujuh. terima pajak panjang apa pada kita jual apa adanya? Jual apa adanya. Kalau ah, oh, gitu adanya. ya teman-teman dijual 67 juta. Pajak per tahun berapa kira-kira? Pajak per tahun masih di angka 2, .300 -an. 2 juta 300-an. 2,3 per tahunnya. Ya. Berarti Sekarang. kalau empat tahun udah hampir 10 juta lebih ya, ya kurang lebihnya segitu. 10 juta lebih. Hmm. Nah, ini tadi berapa harganya? Enam puluh tujuh nego, enam puluh tujuh nego, lima ya. lima dikasih enggak? Bang, kira-kira uh, kalau untuk lima lima masih di bawah harga ini sih, harga jual Oh, apa Angkat sih? harga jual ya? Kita link juga, ya? kan? ya? oh, okay. juga masih tinggi, masih tinggi ya? Oke, Kira-kira berapa, bang? Paling di angka enam puluh empat, enam puluh empat juta, enam puluh empat juta. Teman-teman, Nissan Teana ya, teman-teman. Tawar aja ya, sama ya, teman-teman langsung ke nomor teleponnya Bang Tommy ya. Iya, siap langsung Oke. aja. Oke. Baik. Saya. Selanjutnya. Ya. Nah ini warna biru pios nih ya. buat ya. ganjil. Pajaknya di bulan enam. Ya untuk pajak. Pajak di daerah Depok perorangan ya. Iya perorangan. Ini manual metik. Ini me apa manual? Manual. Iya. Di Yang tipe G. Tipe G. Pios tipe G manual. Ya, pribadi pribadi. Oh pribadi betul. Bukan yang limo. Buka. Bukan yang limo. Ya. Tahu teman-teman ini yang asli tipe G. Berarti pemakaian perorangan ya, ya. teman-teman. Iya tipe G itu enggak ada yang taksi. Ah. Benar. Ini pajaknya hidup, nih? Pajaknya hidup, Om? Bulan 6 ya? Yep. Kondisi gimana nih kira-kira? Kondisi sih kalau untuk mobil sih mesin sehat sih, Om. Mobil mesin sehat. Nah, AC dingin. AC dingin. Kaki-kaki kaki-kaki aman. Nah, tahun 2003 ini ada karatan enggak bodi-bodinya? Kalau itu enggak ada masalah sih. Enggak ada enggak ada yang karatan ada ya. ya A aman. aman ya? Aman, aman. Gak bekas banjir Pokoknya juga ya? Sebelum kita bayar, kalau kita ngecek mobil ya kita detail dulu, ceknya, Kita cek gitu. detail ya. cek detail. Cek uh. detail. Ya benar-benar teman-teman. Hmm. Harga yang dibuka berapa nih? Harganya, harga untuk harga dibukanya lima puluh sembilan. Lima puluh sembilan juta. Lima puluh sembilan juta. Om empat lima boleh nggak om? Empat lima masih belum om <laughs> masih, belum. masih belum masih belum di atas lima puluh. Di atas lima puluh ya? Iya benar. Oh, berapa kira-kira? Ah lima tiga dikasih. Lima tiga dikasih. Lima ya, tiga dikasih. Ya, dikasih. mau nawar lagi bisa ya? Ya kalau mau Kasin nawar. Kasih nanti ya? Iya nggak ya, apa-apa. Kasih <laughs> aja ya bisa ya. teman mau mau optimi langsung ya? Siap. Ya siap. Oke itu teman-teman dijual hmm. di harga 53 teman-teman yang mau nego lagi bisa langsung ke sini aja ya. langsung bypass oke selanjutnya nih ada mobil apa nih kita ya. ada Toyota Altis ya Toyota Corolla Altis Corolla Altis tahun berapa nih tahun dua ribu satu tahun dua ribu satu teman teman manual otomatis oke tahun dua ribu satu pajaknya dan bulan Januari. ini bulan satu dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh berarti empat ya. tahun hidup ya empat ya. tahun hidup panjang teman teman berplat ganjil untuk alamat terakhir ya. suratnya lengkap mesin halus dia ada kendala oke okay. body ya kurang lebihnya begini gitu. oke okay. body yang penting nggak keropos ya ya benar nggak body aman kayak kaki juga masih aman. masih aman ya mesin juga ya. masih lumayan lah ya mesin masih lumayan tahun dua Uh, Oke, okay, pokoknya mobil okay. tinggal pakai lah. Nah, kira-kira harganya berapa nih? Kita 40. buka di angka enam puluh kira-kira dapat berapa ya? 60 enam puluh enam ya? Lampu lima bisa kali. Kalau lima belum oh lima <gak> belum ya oh, ngasih ambilannya tinggi soalnya ambilannya juga. tinggi ya. karena memang mobilnya masih bagus ya, juga ya lumayan lah yang ya. bagus ya enggak sempurna juga oh bener namanya mobil tua ya ah, benar tapi paling tidak masih merekomendasikan ya, siap betul ya tuh teman teman angkanya udah dibilangin nih tinggal teman teman ada penawaran langsung ajuin aja kan. Maka, ya angkanya. siap siap oke selanjutnya nih ada Nissan Nissan Livina Livina XP Alivi ya? ya 2012 2012 Mana hmm. Matic, nih? Matic Matic Sierra Victor Matic 2012 berplat jenap teman-teman untuk pajaknya di bulan 2 bulan Maret. 3 bulan 3 2023 Oh baru ya. telat ya ya baru telat. Telat, telat bulan inilah telat, telat bulan, bulan ini, ini. Dan oh. alamat SNK di daerah Jakarta Timur, perorangan PT ini? Uh, atas nama perorangan Om. Perorangan. Ya. kilometer masih di angka 168 168 ya, tahun 2012 100... masih rekomendasi ya, ya. masih wajar ya. worth it ya. karena tahunnya udah 2012, hmm. lebih dari 10 tahunan ya Iya benar Oke, nah kondisi gimana kira-kira ada PR-nya? <tuh> kalau PR sih nggak ada masalah Om, jujur hmm. aja kalau mobil siap pakai Siapa untuk dalaman segala rapi om oh, rapi semua ya, oh nih, kalau boleh mau masuk oh ya, iya dalaman pake. juga wow. masih orisinil ya? ya mobil pokoknya istimewa dah oke okay. <laughs> kaki-kaki juga aman mesin juga aman ya mobil terawat untuk pemakai sebelumnya gitu betul nah harganya berapa nih om Tommy? kalau harga masih di angka delapan juta 89 juta delapan puluh sembilan juta nego halus nego halus delapan nah, boleh nggak kalau 80 belum Om, oh, berapa Pak? paling diangkat 84. 84. Ya. Dari 84 bisa nego lagi ya? Kalau itu udah enggak bisa lagi Om, oh. ini udah harga mentok Kurangin lagi deh buat teman-teman kita tuh <laughs> yang nonton. Soalnya Kesin aja ya AA, soalnya udah ini mobil siap pakai dah, enggak gitu. ada PR gitu. Gak ada PR ya. Pokoknya mobil jos lah, mobil siap jos. buat mudik. <laughs> <laughs> Tapi barangkali buat teman-teman yang mau nego-nego dikit asin aja ya bisa ya ya silakan cuman ah. ya nego juga paling nggak banyak paling ya saya kasih 500 oh ya <laughs> oke itu teman-teman masih merekomendasi hmm. karena masih dikasih turun lagi ya, ya. mau benar-benar ya oke mobilnya bagus nih tinggal bungkus saja ya siap untuk harga rekomendasi Nah, kita ada mobil Honda Jazz lagi nih. Ya, Honda Jazz. Tahun berapa nih? Tahun 2005, Om. Tahun 2005, ya. Berplat genap, teman-teman, untuk pajaknya di bulan Februari. Ya, benar. Dan alamat SNK di daerah Tangerang Kota. Perorangan, Pak. Ah, perorangan, Om. perorangan. 2005, menu. Metik, ya. Ah, metik, metik, metik. Kilometer berapa sih, Om? nih? Kilometer di angka 100. Ada 200. Kurang Di lebih ya sih, ah, sekitar segitulah, kurang, kurang lebih, lebih ya, lima ratus, lima ratus, lima ratus, lima ratus, lima ratus, lima ratus, lima untuk kondisi ratus, lima ratus, lima ratus, lima ratus, lima aman lima ratus, lima ratus, lima ratus, siap pakai, dah. Siap pakai. Oh, siap pakai juga aman apa mesinnya, matiknya nyentak enggak ada ya? Oke, okay. tuh udah dibacain teman-teman, insyaallah mobilnya bagus. rekomendasi Walaupun mobil tua kita jual kualitas juga. Jual kualitas aman. juga ya. Oke, okay. nah ini harganya berapa kira-kira? Eh, harga masih di masih buka tujuh tujuh Tujuh tujuh. Ya masih buka. Tahun dua ribu lima tujuh tujuh. boleh nggak? Kalau tujuh belum, oh berapa kira-kira? Masih di angka tujuh oh, empat. Mungkin 72 bisa kali. 72 dua nggak bisa, tujuh empat tujuh empat datang dulu. Datang dulu, ah. tanahku di sini aja ya. ya Intinya gitu aja ah. ya, pokoknya teman-teman datang ke sini aja, telepon dulu sebelumnya. Ya, Dibuka jual 74 juta untuk kondisi udah tinggal pakai ya. ya pajaknya pun bulan Februari hidup ya. ini. Pajaknya uh, hidup, pajaknya oh. hidup ya. ya Tahun depan dong ini dua ribu dua kalengnya Oh iya, iya benar pajaknya masih baru ya iya <laughs> masih baru tahun depan dua bulan Februari iya oke tujuh juta masih bisa nego-nego santuy ya iya oke santu. baik selanjutnya nih ada Hyundai nih Hyundai metric Hyundai metric iya metric oke tahun berapa nih iya manual metric nih uh, ini manual om manual iya berplat ganjil untuk alamat SNK di daerah Bogor Bo tahun okay. 2002 tahun 2002 <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> manual transmisi manual transmisi pajak hidup bulan 9 pajak 2023 Oh, pajaknya hidup. Ini ya. dari mana nih? Alamat untuk STNK di daerah Bogor. Bogor, ah, Bogor ya, ya. Bogor kota Kabupaten. Eh. Ah, Bogor Kota. Oh, Bogor Kota. Ya. Perorangan ya? ya perorangan. Pajaknya hidup lo, teman-teman, bulan 9 tahun <laughs> 2000 2002. 2002, 2002 ya. Uh, manual Matic? Ehh oh. manual Manual Manual Kilometernya paling 200an juga ya? Iya, kurang lebih sekitar segitu Kurang lebih 200 lah 200an Untuk PR-nya kira-kira? Untuk PR enggak ada masalah enggak um. ada, ada masalah ya udah dirapiin semuanya semuanya ya? semua kita siap rapi oke okay. siap dibawa untuk mudik pulang kampung siap om. dibawa <laughs> untuk mudik harganya dikasih yang murah dong biar yeah. bagus dong antoni berapa nih kira-kira nih Ini kita buka 46 um 46 juta ya, 46, 46 juta, juta. 40, uh, 40 boleh ya 40 belum um paling diangkat 43 datang 43 datang ke, ke sini ya, ya. benar dari 43 nego-nego dikit santai ya, boleh ya oke kelak datang dulu untuk cek mobilnya uh -uh. tidak cocok tidak masalah betul yang nah, penting Datang ke saya, saudara persaudaraan ah benar, kita silaturahmi. Betul, kan? saudara itu nambah rezeki. Ya? ya benar. Nah, om, kita nambah, istilahnya nambah persaudaraan nah, persaudaraan Nah, tuh, teman-teman, ya, berikut tadi yang telah kita review mobilnya masih cukup rekomendasi. Nah, Tapi memang, untuk ambilannya memang udah lagi mahal, -mahal ya. Memang ya, barangnya tuh. lagi susah, ya, barangnya lagi susah. Kita ambil tinggi, ya, kita bener dan juga, bimanya menjelang mau Lebaran ya. Iya benar om oh benar, benar, benar. Setidaknya di Leo Car Garage ini harganya bisa dimusabarkan. Iya benar. Gitu. Baik teman-teman, apabila ada kekurangan saya dari Nero Auto, mohon maaf. Mohon dimaklumi. Iya, saya Tonton Oke, okay. kalau misalkan ada kekurangan dalam ucapan, ya saya mohon maaf juga. Okay. Namun, manusia tidak sempurna. Betul, ya? Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf sebelumnya. ya. sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.